pernah nggak sih kalian itu kerasa tiba-tiba kulit kalian itu jadi kering dan kusam karena cuaca yang lagi panas banget? Nah. Viva Queen punya nih satu produk yang gada banget, karena dia bisa menghydrate, mengembalikan kelembapan kulit, dan juga bisa mencerahkan namanya Viva Queen Rose Face Me, dia ini brightening and hydrating karena dia mengandung Rose Extract Niacinamide HA, dan juga dia tuh alkohol free, jadi buat yang kalian kulitnya sensitif nih kayak aku itu tenang aja pakai ini, kalian kulitnya gak akan iritasi, nah kemas misalnya itu praktis banget bisa masuk ke dalam tas jadi nggak repot bawa ini kemana-mana jadi setiap kali kita membutuhkan kelembapan segera itu bisa langsung dipakai karena dia ini muat di dalam tas di dalam jaket pun juga muat cara pakainya pun juga gampang banget tinggal disemprot-semprot aja ke muka kayak gini nah gitu guys langsung glowing kelihatan kan Pokoknya produk ini tuh palu gada banget, keren banget keluaran Viva ini. Dan thanks to Viva udah ngeluarin produk ini. Pokoknya kalian gak bakal nyesel deh beli ini. Karena beneran ini itu kecil-kecil tapi serba bisa. Nanti akan aku share linknya kalau kalian mau beli Viva Queen Rose Face Mist.